Ngeliat mukanya maxil Hill, Max Hill, Maxwell, Maxul. Ini, wah <laughs> apa? Oh ya, ya silakan. Oke, okay. ya oke. Okay. Kali ini kita bakal lihat Kimi <laughs> sudah di bed dan juga Valir sudah diamankan dari tim Onyx Esports ya. Hmm, ngomongnya pelan-pelan aja ya, karena lihat Jill, ini bisa dibilang adalah salah satu offliner OP. Kenapa? Dia diduain aja nggak bisa ter-take down. Itu ya yang membuat Jill dia punya mekanik tinggi di game bisa kabur dan segala macamnya. Tapi Harith gak bakal dilepas. Aku kira Kido bakal mencoba untuk memakai Harith. Kido bakal coba loncat kiri kanan depan belakang seperti di game-game sebelumnya. Tapi uh, mereka lebih memilih untuk mengamankan Harith dibandingkan mengambil lab. Dan dari Onik, apakah cowoknya? Oh no, dari seorang Jill, ini masih respect band sama sekaligus, band untuk OP. Dan cukup baik kali ini langsung ada perspic terhadap cow. Nah ini cownya akan jadi tank atau jadi offline. Karena menurut aku pribadi, abis ngobrol sama salah satu pro player, Chow itu lebih baik untuk sekarang dijadikan sebuah tank. Karena dia adalah inisiator dan membuat mid dari tim Gen Flix, Wolf, mungkin lebih tenang dalam Farni juga Gengking. Sedangkan terhadap tim Monique Sports. mereka mengamankan Kaja. Ini hati-hati, Brian kalau menggunakan Kaja, dia bisa ngelok satu orang walaupun di tengah kerumunan. Bayangkan dia bisa ngelihat cewek cantik di tengah para lelaki gitu. Kan Kaja memang bisa locknya cuma satu doang. Iya tapi dia di tengah-tengah lagi kumpul lagi gitu, nempel, diambil. Itu seperti Ranger Mas kalau pakai tank ya? Enggak, kayak, Sampai... kayak aku mau ngambil hati orang gagal tapi ya juga sih tapi aku penasaran sih kalau misalkan nanti sampai akhirnya kamu tidak berbuat agak ya gara-gara jomblo abadi gimana ya gila eh ini orang mulutnya dari kecil gak ke sekolah koordinat oh, koordinat deh yang sekolah pantatnya doang gak mulutnya sampai kecil gak punya anak gak punya jodoh Abisnya ya kan kamu tuh sudah dikenal sama orang banyak tuh jomblo Eh kan? Raditya Dika aja presiden iya. jomblo punya istri, punya anak walaupun anaknya botak Beda sekarang. Raditya Dika tuh sukses kayak raya. <laughs> Berarti kamu harus sukses dan kaya raya juga seperti dia ya? Ini juga kalau ada bukunya <laughs> saya beli. <laughs> <laughs> Oke kita akan melihat untuk band yang ketiga dari Genflix Aerobop ya. Waduh itu memang eh, pick yang bagus sih dari Udil ini dengan. Uh -huh. LUNOS-nya ya? Kenapa sih? Ya? Tuh, teman-teman pada ngeliatin ke belakang semua langsung ya. Eh. Nah, astaga. astaga. Astaga. Parah, Ci ya. Tuh kan. Tuh, Ci langsung cabut ah, jangan loh. Jangan gitu. Kalian sih. Kalian sih. Kalian sih. Enet, nge dulu bentar ke belakang. Iya, boleh. <laughs> dan enak. kita akan melihat di sini untuk band I. yang selanjutnya. <laughs> kira mau ngejar jodoh. <laughs> Udahlah pakai insta <info> aja nangis. <laughs> Tapi It. kali ini, Udil akan menggunakan lunas dan mereka harusnya mengamankan grok sih janger. Yo team karena mereka mungkin percaya kidua akan menggunakan jungle. Kali ini jungle bakal diamankan dan ONIC Esports mereka masih terbuka sekali untuk menggunakan grup Kalau mereka ingin menggunakan Theresa sebagai offlinernya Bung Corner. Oke, dan untuk pis selanjutnya Sasa apakah kali lagi atau mungkin dia pakai hero Grinder? Kan karinya udah diambil. iya Granger berarti. Dipinjam dari what? Suap. Suap hero. Suap team. Ayo Bang, suap Bang. Nah, ini lihat Teguh tuh lagi mikir, apakah dia akan mengalami... Granger! Ui oh, Esmeralda, oh, Esmeralda. oke okay, menarik. Bentar lho, Esmeralda berarti dipakai sama... Dipakai sama Sasa. Hah? Sasa. Oke, okay, guys dan dari Sarah Kido Wanna Play. Is this is, kita bakal melihat... Salah apa satu. Sih? Lo tuh mau ngomong bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Enggak ngerti. Oke, okay, this is... Yaudah, ya udah, orang... apa coba, ih. Orang kagak ngerti bahasa Inggris ya. <laughs> Kalau ngerti di sono, Ini nggak Kido adalah satu play uh. salah satu player terbaik Gashan di Indonesia. Oke, okay, bahasa Inggrisnya. Wah, Kido Was here. <laughs> Apaan Kido Was here? Dia was here. Ini, jadi jadi caster. Dia ajarin nama a caster di sini. Uh, Gimana sih? dia diajarin sama Om Bekti itu bahasa Amerika Latin tuh begitu. Dia cari nama Ombekti, bahasa Amerika Latim, gitu. Oke, inilah dia ke-10 hero dari kedua tim. Antara Onik Esports melawan Genflix, Airwab, dan yang dikejutkan... Akhirnya Kido pake ini ya. Oke Justin. Masih selalu datang setiap pertandingan Onik Support yang gak pernah habis dari para Sonic juga. Kita tepuk tangan dulu dong untuk MPL Arena. Gila, ini... Support dari mereka tuh gak pernah habis loh Bung Kornet, selalu datang. Ya. Ini yang baju putih emang balak, itu tadi itu paling pojok tuh. Kenapa baju putih oh, sih? Bawa. Bawa. Oh Bawa, iya bener. Dan, Dan kita, langsung, ya. Ya, ya, ya. kita langsung. Iya, iya, iya. Kita langsung saja memulai untuk game yang kedua. The Stand by Black Shark, pastinya masih ya. Hmm. Dan masih dipandu juga dengan Caster Ranger Cornet. Ya, yes, sebenar banget, Mas Ranger. Nanti kali ini kita lihat optimis, dipukul mundur, damage-nya sakit banget dari seorang Watt dan Sasa. Menggunakan Esmeralda, sebagai saya lane kali ini buko ada. Dan Yor akan menggunakan cownya sebagai tank. Nah, biasanya mereka itu menggunakan cow untuk offlaner, tapi kali ini berubah Bung net. Iya, bener banget. Dan, namanya bermain musik juga diambil buffnya. Dari tim Onyx dapetin satu buff. Apakah dibalas lagi sama Karinya? Hmm, mungkin enggak. Kenapa? Karena lama sih. Agak lama. Ini kita juga harus kemit, Dia harus clearin dan lihat. Ayo, oh, oh, cukup berbahaya Kido kali ini. Ada Udil di sana utuh. Dibalas, Ji. Lihat tuh, Rincer Mas oh, tuh. Yeah. Nah, lihat ditungger lagi. Bapie diambil lagi sama wadinya dan juga seorang Yor. Ya, yeah, tapi lihat Udil sini mencoba mengejar seorang Grok. Cukup berbahaya. Oh, tenbok. Ini bak bakal I, first gemes banget. Iya, lihat perselat ternyata selamat yes, tapi dibalikan keadaan, Watt datang, anti mes lewat kali ini, udah ada. Uh, berarti di dekat tapi DPSnya terlalu sakit, dan Oh Psycho juga mulai datang. Masih ada peliga dari seorang Watt, mengusir mundur, dan yur. harus menggocek, nggak mau terlalu memaksa. Marcia masih bisa Sasa. menggocek kali ini, Polis dan menghindar dari pergerakan seorang Sasa, Bu Cornet. Agak miss tadi, dan Tartelnya muncul di arah bawah. Coba untuk setup lagi, 15 detik untuk Tartel. Dan udilnya kehilangan banyak banget mana ya? Yes, karena dia tadi udah langsung ketemu si Kido, kayak harus gunain gas salt berkali-kali dan kehabisan mananya. Tapi worth it, itu benar-benar uh, baik banget. Kenapa? Karena ketika dia menggunakan gas salt ke Kido, dia mendapatkan Kido secara instan. <tuk> Iyalah worth it, bener juga tidak salah. Aduh, mau oh, marah emang. Lebih baik kehilangan mana daripada nggak dapat kill ya? <tuk> iya. Tapi kali ini Kido mencoba untuk mengambil dan sepertinya nggak bakal. Oh, masih coba dipaksa. Kali ini lihat. Oh, ternyata Tartele diambil dari seorang Udil. Kido juga gak punya insting dan harus hilang di telan bumi. Tiga player tim Gen Iron World, hancur di telan bumi di Arab di Tartel Ya, Saikonya yes, juga sudah dari Find That Judgment belum ditarik dari seorang Yor nya dan sudah dapetin level 4 -nya juga Yor. Pertarungan antara Chou melawan burung. Kaije, yes, bener banget, tapi lihat, surprise. Tarik boy. Tapi Dan masih ada flicker. Wow, wow, wow. sorry, kline, sorry, kline, sorry, kline, sorry, kline, dia kline, sorry, kline, sorry, kline, sorry, kline, sorry, kline, dan dia harus mundur Gil tersangkut Ih, Gak bisa kemana-mana Ih nyangkut oh. lagi Ih mau kemana kudanya Ih gemes banget ya Allah Ini emang portal 1 puluh 24 jam. Mungkin Rian dulunya freelance satpam kali ya Bagus banget Iya bagus banget loh Ia. ya Bagus banget Dia bisa nutup jalur untuk orang lewat tuh Bener-bener berkali-kali gitu loh bisa Benar di bawah <tuk> Tapi yang kali ini gak bisa nahan damage Oh, <tuk> oh lihat Order Brilliance <tuk> <tuk> Mengarah ke seorang wan. Dan staknya Oh double oh kill my mendapatkan double kill Dari Udil dan mencoba untuk diambil buff-nya, lihat siapa yang dapat ternyata Gido gemas menunggu retri-nya dan gido. dapetin. Wow, ini kalau misalnya Gashen di early berat. Ini apalagi di mid-game nanti, tapi kali lihat. Udah ada Saiko, hampir saja diamankan. Masih ada seperempat darah, Gido tersilai Sama loh gido Dengan ya. sospek yang terhadap orang Udil dan gak bakal dipaksa kali ini Bung Kornet. kalau bener Bung Kornet, oh my God, David Chasmen. Gile, itu bener-bener bikin kaget. Kido, dan lagi-lagi harus hilang ya tiga loh, bener-bener gak dikasih main Kidonya. Kidonya Kido nya baru, baru, punya buff loh, baru punya buff dia udah kehilangan buff dua kali, kali ini. Dan sedangkan itu mid turut pertama. Karena atas kali ini rotasi, Ranger Mas, Udil, Drian, yes. mengamankan gold Channel, buff saja, aja Dan Turtle di arah bawah kali ini, langsung menggunakan ulti nya, Chaos Assault, langsung mengamankan gold buff. Sedangkan Jill di bawah, dicicil sama Saikonya. nya. Ada seorang Kido juga. Yes, di sana. Nih, uh, kayaknya uh, pergerakan dari tim Onyx, mereka pengen mematahkan pergerakan kaki dari Airov. Kenapa? Yang dituju adalah Kido. Kita patahkan Kidonya nya Wolf pasti pincang Kido. seperti itu. Aku lihat, kan? Lihat, oh. Dari sisi kiri kanan yang mereka malah ancurin mid. Semuanya di mid, dua tank di mid, ditutup pergerakan seorang Kido. Tidak bisa kemana-mana, Bu Cornet. Ya, yes, sebentar, sementara. Mantap, lagi-lagi didapatkan Onyx Esports. Udil mencari ya bener mana ini Si tukang cukur Kidonya ya Tuh Loh, lihat, lihat Saikonya narik lagi tapi Gap. gak ada follow off damage dari Udil ya Agak sedikit miskom tampaknya Dan buffnya mencoba untuk diambil oleh tim Onyx Esports Tapi lihat ada Marcia juga Langsung ada Tyrant Tapi masih ada Sasa mencoba untuk mengincar Waaat mencoba untuk dikejar Waaat ya dan didapatkan karinya dan lihat pasti ada order pilihan kali ini yang pas banget dan Rian berhasil dipikup tapi NO! dua poin untuk tim Onyx dan Monster kill didapatkan oleh seorang udil Bung Cornet. ada play kali ini dari tim Onyx Esports. Apakah bakal ada tire breaker kali ini Bung Cornet? Tire breaker. Oh iya salah nih. Tire th breaker, tire breaker lu dari meeting jadi ke master. <laughs> ah, iya maaf ya. <laughs> <laughs> udah ganti ya udah ganti dari oh. dulu begitu oke okay. tuh uh. lihat selalu portalnya pas ini bener benar aku yakin Brian selama jadi pro player dia dulu freelance jadi saat dan kali ini lihat Jail coba untuk memasak kita tarik lagi Jailnya dan Godlike oleh seorang Udil. dan mencari lagi mana Gassiannya dan masih ada Yor juga karinya di arah bawah berhadapan dengan Emeralda dan pindah lagi coba untuk farming dari watnya Kido gemas dihancurkan, benar-benar hancur, cuy. Ini benar-benar kasarnya, serigalanya nih lari dengan satu kaki, Bung Kornet. Terpincang-pincang, kidunya benar-benar. Serigala serig ada berapa kaki? sampai empat, ada empat. Ya. Ini di tim. Gianfrancesco ada berapa satu, orang? 5 ada lima orang. Satu buntut. Kalau oh, oh, setuju dia buntut. Iya kan? Berarti oh. buntutnya dije. ih parah. Hey, hey, hey. Itu koner. Ada lihat asimet <laughs> <ultimate> kali ini. <laughs> Memaksa dengan piranti zon. Berhasil sumbangan oleh seorang Watt. Yang ditarik yor masih bisa putus. Tapi dia digaris depan Watchers tidak berhasil mendapatkan seorang yor. Tapi Watt lihat sido tersandung oleh orang berlian dari seorang udil koner. Ya gudanya hanya dikeluarkan untuk membantu Jill yang membersihkan di arah mid lane saja. Kehilangan dua hero dari tim Onyx Esports, dan juga Anti-Made. Iya bener banget. Hari ini Udil langsung solo ke arah turtle ketika Lunox punya buff turtle. Itu bener-bener dream, dreams, dreams nya panas, panas, panas. Dan kali ini Udil berhasil mengamankan buff turtle, dia langsung ke arah Buff dari tim Gainflix, sendirian, gak ada cover. Apakah kali ini bakal berani diamankan dari udil? Lihat, langsung ada order pilihan Sasa yang berada garis depan kali ini. Yang dituju tujuh Kido, lihat! lihat menarik lagi seorang gas yang si? nggak boleh main. Oh my God, Kido hanya bisa tertawa dan tersenyum di bangku pemain di sana ya. Si, I told you bro, iya. ini mereka bakal pincangin Gainflix caranya, patahin Kido. Dan itu bener-bener dilakuin sama Timonik Infor. Gokil sih. Kido-nya, jangankan bermain. Kido buat farming, leveling aja gak bisa. Kido level 8 sekarang. 5 kali di Pick Up Wah, ini berat banget sih. Kalau gue jadi Kido, gue pencet tombol surrender udah. Beda, Next game aja. emang mental caster sama mental pro player beda. Ya kan biar next game aja udah, Gak, gak, bisa. Rematch, rematch. gak bisa kali ini, lihat. Oh shit. Agent dari dapatkan benar-benar berbahaya kali ini permainannya dan Saiko masih berada di garis depan. Lihat dan ternyata Sasa darah putihnya hampir penuh. Yor mencoba kan ditarik, ternyata tidak. Lihat masih bisa free kali ini dari Ya darah main. putihnya Sasa dan kita Mas mulai masuk kali ini tapi masih bisa hidup lihat aja benar bener paling depan walaupun sudah ada Necklace, necklace of Durance-nya di sana. Hilangan 50% untuk regen darahnya tapi lihat di atas anti match masih berhadapan dengan marciano no mercy yang sudah beli mercy Bener banget ju eh eh benar juga Bener, kan? tapi kalian ini lihat permainan high end boost dari para pemain tim Oni mereka sabar udah ada Shadow Mask, yang dituju pasti di Kido lihat tapi Marcia berhasil menambahkan Tyrannus berhasil mendapatkan satu dan legend dari mendapatkan suara Udil dia membuka kudanya dan pada mundur dari para pemain tim Oni coba belumlah nanti match. Dua after game mengarah serau orang udil. Mega game mendapatkan seorang kido. Dan lihat wajahnya disodol mati. Dipukul palu Thor, pukulnya. Gila, dihabisin begitu aja. Dan sasanya ngincer juga. Di arah tengah, sedangkan jilai juga harus hilang. Lima hero wipe out dari tim Onyx Esports. Tapi Udil ya lebih memilih untuk mundur, gak ya. langsung di NK. Apakah kali ini bakal end untuk tim Onyx? No, ternyata masih, masih bisa marsya. survive. Yes, masih bisa survive. Sedangkan itu, Udil akan mengamankan Mbappé. What? udah punya Raptor kali ini Bukolnet. Raptor Machete. Raptor. Raptor, Raptor ya. Dan langsung juga ini benar-benar jauh banget sih. 14.000 dari goldnya Onyx ngelit banget. Tapi Onik ga boleh terlalu lama, oh, Onik harus main cepat. Kenapa? Ingat, mereka punya awat. Esmeralda pun ga bisa tahan, tapi Masya. Masyanya, langsung hilang. Sedangkan Yor malah mengincar Saikonya, tapi damage dari Serangudil terlalu besar. Di-incer lagi dan didapatkan dengan power of Kidonya lagi-lagi tidak dikasih buff, tidak dikasih main. Langsung aja exit ke home, langsung delete Mobile Legends-nya, install lagi minggu depan ya. Tapi kali ini kita lihat, yeah. udah ada Shadow Mask yang dipakai oleh para tim Onyx. Mereka Good. pasti mau mencuri. wajar di tujuh oh kali liat! legendere Tiga langsung hilang dari Genflix Aerowolf dan sasanya yang bukan bumbu makanan berdua-duaan bersama Lord yang terhormat. Benar-benar ini menjadi game yang cepat untuk Onyx dan tampaknya kalau Onyx menang berarti rekornya belum pecah ya, lawan Genflix Aerowolf atau lawan Luton dia selalu menang. Tapi ada Marzia. Ada Marsya, Ih dia langit. Oh, masih ada bola-bola bola lucu. Masih ada bola-bola lucu. Marsya belum. Masih coba survive. Dan ternyata tidak. Masih ada Saiko. dengan lighting bomb dan juga Lihat Kido, Kido gemasnya. Uh, udah setengah HP. Masih 10 levelnya. Gak bisa ini jauh banget. Lihat deh pilih. Saikonya nih ya. Nih dia punya ulti ini Ditahan lah. Kido, Kido. Pasti ini Kido. Ini kayak Joe pas ketemu anak-anak Onik tau ini gak? Nih lihat Saikonya nih ya. Tombolnya tuh cuma buat Kido. Lihat nih. Belum-belum. Lihat ya. Kalau misalkan ada tombol lock ya, yang mukanya itu ya. Itu layar HP-nya si Saiko. Gede mukanya Kido itu. Iya, Kido Uuh. lagi senyum. Nah, ah, so. Kido lagi senyum. Kido tuh Tumpahkan Kido itu dia doang. Dia Saiko nih, lihat dia set. Ah, kabur, langsung lihat. Gua niat banget pake Shadow Mask. Tapi kali ini, Yor, terkena damage cukup besar. <coughs> harus hilang. Dan damage dari orang Kido cukup besar. Psycho mencoba mendapatkan Kido, tapi tidak berhasil. Kali ini ada langsung dipaksa, dan sudah mencoba Ada kill, tapi tidak. This is end. Adik, e-sport 2 poin penuh. Yes, benar banget dan inilah dia. Skor akhirnya 2-0 Onyx e-sport. dapat hukuman dari manajemennya ya. Untuk landak warrior mereka ya. Makan-makan nah, kalian ya.